Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Keluaran 20 ayat 16, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Pulangan 19 ayat 16-20, apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan,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 sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Masmur, Fasal 15 Masmur Daud, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya,